Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As ala wal mursalin. Wala alihi ali Muhammad kama ala Ibrahim ali Ibrahim Para pemirsa semua, semoga hari yang cerah ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kita senantiasa diberikan kemudahan dalam berbagai urusan, kemudahan juga dalam mencari rezeki, dan ditambahkan rezekinya. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang, ditambahkan umur Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa mengoreksi hidup kita agar supaya menjadi lebih baik. Saya senantiasa mendoakan kepada kita saya dan saudara semua agar kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga terculah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi so, Wasallam. Saudaraku mohon bantuannya yang belum subscribe tolong subscribe. Dukung channel ini agar supaya terus berkembang Untuk hari ini saudara so saya ingin mereview sekaligus menjual mobil Semoga mobil-mobil yang saya tampilkan bisa menjadi bahan rekomendasi buat kalian semua Baik saudaraku so kita mulai yang pertama Saudara so ini ada Daihatsu susenia tahun 2000, eh, 2008 Tahun 2008, tipenya tipe LE Deluxe Plus, ya saudara ya. Mobilnya aman, insya Allah gak bekas banjir, gak bekas nabrak. BPKB-nya, surat-suratnya semua terjamin keabsahannya. Dan pajaknya pun terima panjang di bulan September tahun depan. September 2022, ya saudara. Untuk bodi kondisinya masih mulus sekali ban bannya pun masih sangat tebal, peleknya pun sudah di option racing yang model bagus. Ya saudara, semoga mobil ini bisa menjadi bahan rekomendasi dan pertimbangan buat saudara yang ingin membeli mobil bekas murah tapi berkualitas. Untuk mobil ini saya garansikan mesin satu tahun, hanya garansi mesin ya saudara untuk satu tahun. Nah, gimana coba buat kalian menjadi bahan rekomendasi kan mobilnya bagus, harganya pun saya nggak jual murah. Eh, nggak jual mahal. Saya nggak jual mahal. Ini hitungannya masih harga toleransi. Saya jual mobil ini sebesar 67 juta rupiah. Ya, saudara-saudara, murah banget kan. Di luaran mau tau nggak berapa? Aku nggak mau ngomong deh di luaran berapa-berapanya. Tapi yang pasti, aku jual mobil dan kualitasnya. Karena apa di bidang kualitas mobil ini, saya garansikan satu tahun untuk garansi mesin. Harganya masih di bawah rata-rata. Menurut saya, mohon maaf ya, 67 juta saya jual. Tahun 2008, pajaknya di bulan September. Untuk kondisi yuk kita cek. Nah, saudara-saudara, untuk daleman sarung joknya sudah diretrim kulit ya. Tapi nggak permanen, hanya sarung jok saja. Untuk daleman interior pun dashboardnya masih sangat... Bagus Masih masih benar-benar nggak uh, ada Kerusakan ya Masih normal semua AC nya pun masih sangat dingin Ya saudara, -saudara Ini nomor 1 Ini masih kerasa dingin ya Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Pengaturan pengaturan AC nya masih Insya Allah nggak ada masalah AC nya masih sejuk dingin untuk jam digitalnya masih tersedia. Ya, Saudara card holder uh, head unitnya pun sudah terpasang screen atau TV CD dan audio ya. Baik, untuk pengaturan ininya masih tersedia masih fungsi ya. Retik mirror semua Kaca-kaca semua masih berfungsi semua dengan baik. Baik kita kita ke mesin. Untuk mesin, mesinnya masih sangat bagus ya. Wajar ini tahun ribu 2008 yang CC-nya 1000 cc. Yang 1000 cc itu 3 silinder ya. Jadi, memang mesinnya dari bawaan pabrik memang sudah seperti ini. Tapi insya Allah, dijamin mobilnya masih sangat sehat, kering, tidak ada yang rembes. Ya, saudara, dan apronnya pun, apron masih sangat rata, tidak ada bekas aksiden sama sekali terjamin. Ya, baik maupun bullheadnya dan sasisnya masih sangat rata, tidak ada pernah kejadian aksiden. Baik di sini pun di kap mesin kap mesinnya masih bawaan dari original pabrik ya semuanya masih kita lihat kita teliti masih bawaan dengan pabrik baik kita ke body body tengah ke body body tengah oh ya knalpotnya mobil ini sudah kita racingin ya nah ini dia nih kita racingin tapi masih keluar air ya. Menandakan katalitik konverternya masih berfungsi. Ya, saudara-saudara. Dan ban pun tersedia. Ban tersedia. Untuk bagasi saya akan buka. Ya saudara, interiornya masih sangat bagus. Body body untuk kondisinya masih mulus ya, tidak ada bekas eksiden. Di sini pun masih banget, masih bagus ya, tidak ada bekas masalah. Kondisi mobilnya masih sangat memuaskan. Semoga mobil ini bisa menjadi bahan rekomendasi buat saudara semua yang akan membeli kendaraan. Mobilnya nggak terlalu mahal ya, masih sangat murah. Harganya 67 juta, insya Allah mobil rekomendasi terjamin masih bisa nego santuy ya saudara mobilnya tidak pakai garansi masih satu tahun. Oke okay, baik selanjutnya kita ada satu unit lagi yang harganya murah mobilnya sangat langka sekali, insya Allah mobil ini sangat dicari orang karena apa mobil ini jarang ada dan jarang dijual sekali nyari pakai. Rata-rata benar-benar dibutuhkan buat pemakaian mobil. Yuk kita lihat mobilnya apa sih? Ini dia mobilnya Daihatsu Grand Max. Nah, terdengar mobil ini biasa saja Daihatsu Grand Max. Tapi yang mana sih yang langkahnya? Yang mana sih yang paling dicari orangnya? Saya akan berikan informasi setelah yang mau lewat. Oke, okay, so, Saudara, terima kasih. So, saudara masih bersama saya. So, saudara, saya akan katakan, saya akan informasikan. Ini mobil Daihatsu Grand Max tipe D 1,5 yang 1500 cc ya. Sudah AC dan power steering dan juga mobil ini yang tipenya tipe Front Face. Jadi Kursi depan sampai belakang Menghadap depan semua Seperti mobil minibus pada umumnya ya Tipe MPV ya Ini yang paling dicari orang Front face menghadap depan semua Dari depan sampai belakang pintu, uh, Kursinya menghadap depan semua Dan juga yang lebih menariknya lagi Mobil ini bagasi belakangnya terbuka ke atas loh Bukan ke samping Rata-rata yang mobil Grand Max tipe ini Yang umumnya dijual Itu yang menghadap yang bagasinya terbuka ke samping Gitu ya saudara ya Tapi ini yang saya jual Mobilnya yang sangat benar-benar diidam-idamkan Saudara semua Fungsinya ini Satu buat ambulan Dua buat mobil toko Atau mobil usaha Atau kalian bisa modifikasi mobil ini Sesuai dengan selera saudara semua Ya Mobilnya masih sangat mulus loh Ini jujur Belum saya body repair Belum saya perbaiki Belum saya papain Cuman saya cuci doang Tapi Kondisinya masih sangat bagus Kondisinya masih Sangat pede Ini mobil kalau menurut saya Mobilnya Grid B ya Saudara ya Gridnya sangat baik sangat recommended buat saudara beli mobil ini harganya pun enggak terlalu mahal sama harganya dengan yang tadi saya review harganya 67 juta kondisinya bener-bener belum diapa-apain aja udah bagus udah PD. apalagi saya bagusin lagi ya Insya insyaallah mobilnya bener-bener rekomendasi buat saudara semua entah itu buat moko Entah itu buat uh, counter van, yang mobil rumah ya atau yang lain-lain saudara yang lain-lain yang sesuai dengan selera saudara-saudara semua. Oke baik kita lihat ke body bodinya Mohon maaf ya saudara-saudara tempatnya agak sempit ini. Kita mainnya di rumahan dulu deh. Kalau di kemarin kan masih di showroom kita suasananya kita ganti. Kita main di rumah dulu. Jadi biar supaya selang-seling ya. Nggak di terus ya. Selama ini kan kita main di showroom terus. Untuk pajak pun, ini mobilnya sangat panjang. Pajaknya di bulan April. Berplat genap. Eh, Jakarta Barat. Nah, ini yang menarik nih. Saudara-saudara. So, Pintu bagasi belakangnya membuka ke atas. Bukan ke samping. Rata-rata yang, yang ada di pasaran umumnya yang bagasi pintu belakangnya membuka ke samping ya tapi yang ini kebetulan sangat langka ini membuka ke atas loh harganya pun enggak sangat enggak sangat mahal murah banget untuk kursinya pun ya ini front face front face itu menghadap depan semua dari belakang sampai tengah dan depan itu menghadap depan semua front face dan juga tersedia ini namanya hand rest. hand rest di tengah di belakang tersedia dan juga handre apa kursi tengah tersedia handrest juga. Untuk fitur memang sangat sederhana ya untuk mobil ini. Tapi mobil ini benar-benar rekomendasi buat saudara harga murah dan mobilnya masih sangat bagus. Ini dia ya. Handrest-nya. Oke. Kita cek mesin. Oh, kita cek depan dulu. bagasi depan kap mesin, eh, bukan kap mesin ya dia semi bonnet ya disebutnya ini bullheadnya masih original, asli bawaan dari pabrik, tidak pernah eksiden dan benar-benar tidak bekas banjir atau nabrak karena apa? sininya juga masih benar-benar rata ya, dan tidak pernah ada bekas sambungan atau bekas body repairan dan di kap mesin sekalipun di cup depannya ini masih benar-benar utuh loh ya saudara. Utuh, nggak ada bekas body, uh, perbaikan atau repair ya. Saya sih ngeliatnya ini mobil benar-benar masih masih bagus banget nih. Catnya hampir rata-rata masih original. Catnya ya, rata-rata masih original. Tapi ada, ada beberapa panel yang sudah diperbaiki. Oke, kita lihat ke mesin kunci mana? Oh, ini. Di ini kuncinya. Ya. Memang ini mesin agak kotor karena memang belum saya papain apa ya, Saudara. Tapi untuk kualitasnya, mobilnya mesinnya masih sangat kering. Mesinnya masih uh, bagus deh buat kalian. Yuk kita cek suara mesinnya seperti apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. ya nah, saudara ya suaranya masih bagus suaranya masih sangat langsam suaranya bener-bener masih enak ya kedengarannya nggak ada yang pincang nggak ada uh, suaranya ini yang beda dan dari segi engine mounting pun ini mobilnya nggak ada masalah loh tuh lihat ya kalau ada engine mounting ini pasti udah getar ya saudara terus kita gas pun pasti begeter ini ini enggak benar-benar sangat stabil untuk mesin pun Insya Allah enggak ada masalah dan juga 67 net tanpa tanpa dinego saya berikan garansi mesin satu tahun Oke ini interiornya dashboardnya semua masih bagus ya nggak ada yang lecet tipnya pun masih original semuanya masih dalam kondisi normal AC-AC pun masih dingin ya saudara enggak ada masalah benar-benar dingin sampai ke belakang saya udah ngerasain ini mobil kemarin test drive dingin banget AC-nya. Sampai saya menggigil gigil kedinginan. Oke okay, ya saudara, saudara, berikut yang tadi yang telah saya uraikan kondisi-kondisi mobilnya. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan rekomendasi buat saudara, saudara semua yang akan membeli mobil kendaraan. Mobil ini Grand Max minibus tipe D 1500 ACPS yang sudah front face dan yang tadi Xenia tahun 2008 tipe LI Deluxe saya jual 67 juta. Ya, sama ini juga 67 juta. Jadi yang saya tampilkan ini mobil harganya sama. Serba 67 juta. Ya, Saudara. So Baik, mohon maklum adanya apabila dalam penyampaian saya yang kurang mungkin kurang berkenan atau mungkin ada yang kurang mungkin tempatnya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan ya, Saudara. So Baik, saya akan tutup. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Derosa Rosatomotif.